teman-temanku hai bestie bestiku ketemu lagi dengan aku di gebiar 123 dengan video terbaru yang berisikan pola-pola dan triknya pinter baru pastinya diisi kakek Zeus ataupun di game Olympus. hari ini modal aku puluh 90000 ya walaupun modal aku puluh 90000 pastinya modal aku tidak akan untuk buy spin guys karena polanya rekomendasi banget untuk kalian mencari gratisan Oke langsung kita terbang ke pola pertama ya Pola pertama ada dua checklist di putaran otomatis guys Oke pola pertama nih ya Dua checklist kita aktifkan dulu ya Taruhan ganda di pola otomatis yang pertama Oke kita ganti pola pastinya naik lagi ke bet yang lebih tinggi ya Ke bet 4800 Nah kita kasih lagi putaran Otomatis di satu ceklis spin turbo, guys. Nah, kalian dicoba dinontonin dulu ya videonya sampai selesai, biar kalian lebih paham ya dengan pola-pola terbaru aku hari ini. Oke, selanjutnya kita ke pola momen manual ya, di dua checklist spin turbo dan checklist lewati layar. Oke, kita coba manual beberapa kali, guys. Nah ini aku main pertama di pola pertama itu aku main di bed 2400 ya pastinya Dan sekarang aku udah naik ke bed 4800 Karena berganti pola pastinya aku naik bed guys Biar lebih mudah ya mencari gratisannya Ada kali 4 nih yang mampir di luar dan dapat nice juga di luar Oke lumayan ya Nah, buat selanjutnya aku coba matikan dulu ya. Cek, eh, aku matikan dulu ya. Cek di layar. Oke, aku kasih lagi pola putaran. Nah, pola putaran otomatis ya, teman-teman ya. Taruhan gandanya aku aktifkan, guys. Oke, kita puter lagi. Nah 10 putaran otomatis sudah selesai di satu checklist turbo dan aku coba matikan ya. E, taruhan ganda dan aku kasih 6 putaran otomatis ya di pola kedua guys. Kita berarti hari ini polanya dan triknya pinnya itu memainkan DC dan memainkan checklist lewati layarnya ya. Oke kita coba lanjut untuk manual di dua checklist ya teman-teman di dua ceklis masih di ceklis turbo dan ceklis lewati layak oke okay, di manual beberapa kali guys wow dapat langsung ya dapat gratisan pertama guys oke okay, guys kuih. kita nikmati gratisannya ini lumayan ya teman-teman ya polanya sedikit agak banyak yang aku putar ulang lagi tapi polanya tidak berubah ya. Pola pertama itu di pola putaran otomatis 10 putaran dan pola kedua itu 6 putaran otomatis dan pola terakhir beberapa kali di manual sampai, sampai muncul ya gratisannya itu polanya dan peringkipinnya. Kita mau mainkan taruhan janda dan checklist lewat di layar guys oke lumayan nih gratisannya udah ada kali kalian 10 yang nyangkut mudah-mudahan pertama gratisan isi cuannya rekomendasi banget ya ada kali dua juga oke dan teman-teman jangan lupa juga untuk kalian dibantu share sebanyak mungkin ya ke grup-grup bebas kalian guys ada kali 5 nah lumayan banget nih pecahnya Wih sayang banget ya hijaunya gak ikut pecah Oke dikali 17 dan aku dapat mega ya 200 ribu lebih Dan kalian boleh banget ya kalian nge-share ke 5 grup bebas kalian di whatsapp ataupun di telegram guys itu boleh banget Biar lebih rekomendasi lagi ya arena bermain biar satu 123 nya untuk teman-teman kita yang sering banget nyepin-nyepin di si kaki jewes nih ada kali lima ya. Kali kalian udah naik ya, teman-teman. Ke kali 20 nih. Oke, hijau akhirnya pecah, guys. Waduh, sayang banget tuh jam pasir, kuningnya pun kurang ya. Nah, dapat super B di kali 27, aku dapat super B 252.000, guys. Oke, lumayan banget gratisan pertamanya lumayan rekomendasi banget ya buat nambahin modal aku guys dan cuan aku untuk melanjutkan nyepin lagi di si kaki Zeus dan mencari lagi tambahan cuan 675.000 gratisan pertama yang aku dapetin oke untuk melanjutkan nyepin lagi aku naik lagi ya ke bet satu tahap ke bet 10 K dan untuk lanjutnya nyepinnya kita ulang lagi polanya kita balik lagi ke pola pertama ya teman-teman Di 10 putaran otomatis di satu checklist Dan pola kedua itu kita hidupkan checklist lewati layar Aku kasih putaran otomatis taruhan ganda di non aktifkan ya Putarannya di 6 putaran otomatis pola yang keduanya guys Kita memainkan DC dan checklist lewati layar ya teman-teman dan jangan lupa juga untuk memainkan bednya teman-teman ya biar lebih mudah kita memainkan bed untuk mencari gratisan oke dilanjut pola manualnya aku memakai satu checklist ya di sepin turbo saja guys wah kuningnya lumayan banget susah guys ini pecah nah akhirnya pecah Oke biru dan hijau juga pecah guys Nah udah kita coba hidupkan kembali checklist lewati layar Aku lanjut lagi di manual ya teman-teman Wih cakep ya mantap banget ya memainkan checklist lewati layar Lagi akhirnya gratisan yang kedua aku bisa dapetin lagi nih Ini buat tambahin cuan aku Semoga lebih dari 500 ribu ya bisa di WD dan isi gratisan yang keduanya lebih rekomendasi juga nih isi cuannya Oke ada kali empatnya ada dua connect nih ya tadi jam pasir juga pecah guys wih cakep banget 50.000 lebih nih wow mahkota pun ikut pecah guys wih cakep banget Sampai 160.000 lebih guys dikali 8 ya Oke, okay, wow, pastinya meledak banget karena ada mahkota pecah dan pecahnya pun lebih dari tiga kali berturut-turut dan ini mendapatkan sensa 1.348.000 guys, wah ini rekomendasi banget, gratisan yang kedua yang aku dapatkan dan ini dapat banyak banget teman-teman, wih dapat tambahan spin juga, wow ini. Super komplit banget, kayaknya gratisan yang kedua dapat tambahan spin, dapat sensasional juga. Nah, biru guys, biru pecah. Okay, mudah-mudahan kali-kaliannya bisa naik ya ke kali-kalian yang lebih barbar. Ada kali 5 dan dua. Oke, okay. wah, kuningnya nggak pecah lagi, guys. Kali-kalian udah naik ke kali-kalian 15 belas. Waduh yang penting udah ada bayangan 1 JT 420 lebih ya udah 1 JT 400 lebih nih ya bayangan cuan di gratisan yang kedua aku guys Oke merah pecah ada kali 4 kuning akhirnya pecah juga bestie. oke cincin pun ikut pecah guys wow ada kali 3 juga yang dikasih turun lagi ya, dikali 22. Wow, dapat lagi sensasional 770.000. Wah, ini rekomendasi banget, guys. Gratisan yang keduanya super komplit banget. Ini pola-polanya berarti udah aman banget ya, untuk kalian hari ini nyepin-nyepin di gubiyar. Satu buah tiga di gamenya sih, kaki Zeus untuk mencari gratisan dan cuan tambahan dari moda receh kalian untuk.